Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Gus Baris Nurman dari kelas 12 di 1 Hari ini saya akan membacakan puisi karya Sapardi Joko Damono Tulisan di batu tulisan karya Sapardi Joko Damono Tolong tebarkan atasku bayang-bayang hidup yang lindar Kalau kau bersejarah kemari, tak tahan rasanya terkubur megar Di bawah terik si matahari Sahabis suara gemuruh karya Sapardi Djoko Wedung. Sahabis suara gemuruh itu yang tampak olehku hanyalah tubuhmu telanjang dengan rambut lurus, mengapung di permukaan air bening yang mengalir. Dengan. Tak kau kau sahut panggilanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Jasmine Ahmadania Putri Dari kelas 12 IPS 1 Hari ini saya akan membacakan Puisi karya Sapardi Joko Damono Landskap Karya Sapardi Joko Damono Sepasang burung Jalur-jalur kawat Langit semakin tua Waktu hari hampir lengkap Menunggu senja Putih Kita pun putih memandang yang setia Sampai habis semua senja Dalam Sakit Karya Sapardi Joko Damono Waktu lonceng berbunyi Percakapan merendah Kita kembali menanti-nanti Kau berbisik Siapa lagi akan tiba Siapa lagi menjemputmu berangkat berduka Di ruangan ini Kita goib dalam gemah Di luar malam hari Mengendap, kekal dalam rahasia kita pun setia memulai percakapan kembali, seakan abadi menanti-nanti lonceng berbunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jozafarah Feranti dari kelas 12 IPS 1. Saya akan membaca puisi karya Sapardi Djoko Damono. Kita saksikan karya Sapardi Djoko Damono. Kita saksikan.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 Saat-saat yang lama hilang dalam igawan manusia. Tentang matahari, karya Sapardi Djoko Joko Damana. Matahari yang di atas kepala itu adalah balonan gas yang terlepas dari tanganmu. Waktu kau kecil adalah bola lampu yang ada di atas meja ketika kau menjawab surat-surat. Yang teratur kau terima dari sebuah alam adalah jamur yang dering saat kau bersetubu Adalah gambar bulan yang dituding anak kecil itu sambil berkata, "Ini matahari, ini matahari, matahari itu." Ia memang di atas sana supaya selamanya kau menghalau bayang-bayanganmu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisar Kana Mirasita, kelas 07 IPS 1. Membaca puisi karya Sapati Joko Damono. Bunga-bunga di halaman. Karya Sapati Joko Damono. Mawar dan bunga rumput di halaman. Gadis yang kecil. Dunia kecil, jari begitu kecil menundinya. Mengapakah perempuan suka menangis bagi kelompok mawar? Sedang rumput liar semakin hijau suaranya di bawah sepatu-sepatu. Mengapakah kelopak mawar selalu berkaca-kaca? Sementara tangan-tangan lembut hampir mencapainya. Wahai Maria, rumput di tubuh kita. Dalam Sakit Karya Sapati Joko Damono. Waktu lonceng berbunyi Percakapan rendah Kita kembali menanti-nanti Kalau bisik Siapa lagi akan tiba Siapa lagi menyebutmu Berangkat, berduka Di ruangan ini Kita gaib dalam gemar Di luar malam hari Mengendap Kekal dalam rahasia Kita pun setia Memulai percakapan kembali Seakan abang Menanti-nanti lonceng berbunyi Mahasya ini dari kelas 12 IPS 1 Akan membacakan puisi dari Sapardi Joko Dermona Jarak karya Sapardi Joko Dermona Dan Adam turun di hutan-hutan Mengabur dalam dongengan Dan kita tiba-tiba di sini Tengadah ke langit Kosong, oh, sepi. Tuhan karya Sapardi Joko Darmono. Tuhan, Tuhan, bukan tunggu sebentar. Saya sedang keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Yeretang Budi dari kelas 12 IPS1. Hari ini saya akan membacakan puisi karya Sapardi Joko Darmono. Berjalan di belakang jenazah karya Sapardi Joko Darmono. Berjalan di belakang jenazah anginnya pun reda jam mengerjib tak terduga betapa lekas yang menepi melapangkan jalan dunia di samping pohon demi pohon menundukkan kepala di atas matahari kita matahari itu juga jam mengambang di antaranya tak terduga begitu kosong waktu menghirupnya sehabis mengantar jenazah karya Sapardi Djoko Damono masih adakah yang akan kutanyakan tentang hal itu Hujan pun sudah selesai sewaktu tertimbun seluruh dunia yang tak habisnya bercakap di bawah bunga-bunga Menua matahari yang senja, pulanglah depan payung di tangan Tertutup anak-anak kembali bermain di jalanan basah seperti dalam mimpi kuda-kuda melingit di bukit-bukit Jauh barangkali kita tak perlu tua dalam tanda tanya Masih adakah alangkah angkuhnya langit, alangkah angkuhnya pintu yang akan menerima kita seluruhnya Seluruhnya kecuali kenangan pada seluruh gua yang menjadi sepi tiba-tiba. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raga Guterdemawan dari kelas 12 IP1. Hari ini saya akan membacakan puisi karya Sapardi Joko Damono. Jangan ceritakan karya Sapardi Joko Damono. Bibir bunga yang pecah-pecah, mengunyah matahari. Jangan ceritakan padaku tentang dingin Yang melengking malam-malam lalu mengembun Saat sebelum berangkat Karya Sapardi Joko Damono Mengapa kita masih juga bercakap Hari hampir gelap Menyekap beribu kata di antara karangan bunga Di ruang semakin maya dunia purnama Sampai tak ada yang sempat bertanya Mengapa musim tiba-tiba reda? Kita dimana waktu seorang bertahan di sini, di luar para pengiring jenazah menangki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Asmi Muntas dari kelas 12 IPA 1 akan membacakan puisi karya Sapardi Djoko Darman. Gerimis kecil di jalan Jakarta malam, karya Sapardi Joko Darman. Seperti engkau berbicara di ujung jalan, waktu dingin, Bigerimis tiba-tiba Seperti engkau Memanggil-manggil di gelohan itu Untuk kembali berduka Untuk kembali pada rindu, Panjang dan cemas Seperti engkau yang memberi tanda Tanpa lampu-lampu Supaya menyahutmu Pertemuan Karya Sapardi di Joko Darman. Perempuan mengirim air matanya Tanah-tanah cahaya, kutub kutuk bulan, Kelandasan cakrawala. Kepalanya di atas bantal, lembut bagai biang lala. Lelaki kita pernah menoleh, Dan di setiap jejaknya, melebat hutan-hutan. hidup -hutan. pelabuhan-pelabuhan, Di pelupuknya sepasang matahari, Keras dan fana serbuk-serbuk hujan tiba dari arah mana saja, cadar bagi rahim yang terbuka, udara yang jenuh, ketika mereka berjumpa di ranjang ini. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.